asik aku bertarung dalam nama akhir wah wah wah ngumpul dong bukan ngumpul terus kan susah kan din susah din gak ngumpul din Jangan coba-coba. I didn't. ngitu. Dengar, itu adalah suara angin. Tawin Jawaan ya. Hmm. Aku bertarung Inge -inge -inge. dalam nama hmm? angin. Iya, nih hilang, hilang. <tik> ya, mundur, deh, mundur. Eh itu neng, jangi jawabku, ah. Cepat <tik> gerijanya. <gini> <tik> Lot. Mampus lu kena gue care. Mampus lu kena gue care. Minyak tuh. Suruh leleh minyak tuh. Loh, kok enggak minyak? Loh. Lot lah. Bertarung dalam Siapa yang encamnya tuh? Itu tadi. Uh, si itu yang apa eh gue yang dapat satu si itu ngincang gue anjir. <laughs>